Profil empat kandidat calon asisten pribadi Rafi Ahmad masih ingatkan, guys. Beberapa waktu lalu, bos Rans Entertainment ini buka lowongan kerja untuk mencari asisten pribadinya. Ternyata banyak yang melamar, guys, hingga beberapa orang tersisa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim Rans Entertainment. Mereka yang berhasil lolos, ternyata memiliki kualifikasi yang cukup bagus, guys. Ada yang merupakan lulusan kampus luar negeri, dan ada juga seorang konten kreator. Ada yang sudah punya platform digital sendiri, sampai mantan ajudan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Mereka semua masih muda, dan memiliki penampilan yang menarik, guys. Keempat calon tersebut masih akan diseleksi lagi. Sebelum benar-benar menjadi asisten pribadi Bos Rans Entertainment guys. Siapa saja mereka, dikutip dari suara.com berikut sedikit bocoran mengenai profil mereka. Yang pertama Anara Salma. Calon asisten pribadi yang bernama Anara Salma ini sudah memiliki ketertarikan pada dunia kecantikan, fashion dan music mulai ia kecil penampilannya yang menarik pun menjadi nilai tambah tersendiri baginya Anara Salma yang sekarang berusia 26 tahun ia merupakan lulusan kampus luar negeri yaitu University of Melbourne lulus dari kampus bergengsi luar negeri sudah pasti dia memiliki kualifikasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata guys yang kedua Roy Kiyosaki Sebagai satu-satunya laki-laki, Roy Kiyosaki langsung mendapat banyak dukungan dari netizen. Roy juga bukan orang biasa, ia memiliki bisnis di industri kecantikan dan seorang konten kreator. Dia memiliki usaha jasa make-up artis dan merupakan pembuat konten yang cukup populer di sosial media. Calon asisten yang ketiga Anifa Fozia. Di bidang pendidikan, Hanifah Foziah mempunyai prestasi yang menjanjikan, mempunyai predikat kumal sarjana hukum pada tahun 2020. Hanifah bekerja sebagai manajer di suatu perusahaan di bidang pendidikan hukum. Dilihat dari unggahannya, di sosial media, ia kerap tampil modis sebagai hijabers. Calon asisten pribadi Rafi Ahmad yang terakhir adalah Evelyn Ophelia. Meski baru saja lulus dari Universitas Budi Luhur, ia memiliki rekam jejak yang menjanjikan. Pasalnya, Aveline pernah menjadi ajudan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2019. Ia menjadi ajudan Ridwan Kamil setelah lulus program diklat kepemimpinan pemuda ajudan Gubernur, guys. Nah. Itulah potret dan sedikit bocoran profil 4 calon asisten pribadi Ravi Ahmad yang lolos ke tahap selanjutnya setelah melalui proses seleksi. Semuanya memiliki penampilan menarik dan kualifikasi yang tidak main-main. Siapa yang akan menjadi asisten Ravi Ahmad? Kita tunggu kabar selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih guys.